Sulawesi Selatan memang surganya wisata alam nan indah dan tak pernah membosankan untuk dikunjungi. Mulai dari wisata pulau, pantai, pegunungan, air terjun hingga danau. Selalu menyisakan pengalaman berlibur yang menyenangkan dan tak terlupakan bagi siapa saja yang berkunjung ke provinsi ini. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Menurut cerita, kawasan wisata Danau Lino menyimpan misteri karena konon di danau tersebut tersimpan harta karun. Provinsi Sulawesi memiliki beragam tempat wisata alam tersembunyi yang cukup menawan dan eksotis salah satunya di Danau Linau. Lokasi Danau Linau berada di Kabupaten Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Kawasan wisata Danau Linau memiliki luas sekitar 30 hektar dan banyak orang yang menyebut bahwa danau ini menjadi surga yang tersembunyi di Tomohon. Dalam kawasan tersebut terdapat juga pegunungan seperti Gunung Lokon dan Gunung Mahawu. Danau Linau adalah danau yang memiliki kadar belerang yang cukup tinggi, sehingga membuat warna danau ini berubah-ubah. Kandungan belerang itu sendiri pada salah satu sisi danau terhubung langsung dengan sumber air yang mengandung belerang dan mengalir ke dalam danau. Danau Linau memiliki cerita turun-temurun dari orang-orang tua di wilayah itu. Danau ini dulunya merupakan kawah gunung berapi. Danau Linau yang indah ini juga ternyata menyimpan mitos dan misteri di baliknya. Mitos ini tersebar secara turun-temurun, dikatakan bahwa di Danau Linau terdapat harta karun yang belum ditemukan. Konon harta karun yang tersimpan di Danau Linau hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Menurut sejarah, terbentuknya Danau Linau ini diakibatkan oleh proses alam berupa letusan gunung berapi yang terjadi sekitar 500 ribu tahun yang lalu. Bukti proses tersebut salah satunya bisa terlihat dengan keberadaan belerang serta bau belerang di sekitar kawasan danau. Meski begitu, ketenangan dan kesejukan yang ada di dekat objek wisata danau akan membuat banyak orang ingin berenang di danau ini. Hanya saja tidak akan diizinkan untuk berenang karena kandungan belerang cukup tinggi di dalamnya dan dapat membuat tubuh terluka atau bahkan berakibat fatal. Kata Linau dari Danau Lino berasal dari bahasa Minahasa dan Linau sendiri berasal dari kata Loan yang memiliki arti tempat berkumpulnya air. Untuk jalan dan rute menuju Danau Linau cukup mudah. Jika datang dari Bandara Samratulangi, bisa menggunakan transportasi umum untuk menuju kota Tomohon. Danau ini berjarak antara 37 km dari kota Tomohon. Selama perjalanan, akan disajikan pemandangan hijau dari perbukitan yang ditumbuhi pepohonan besar, Gunung Lokon yang masih aktif juga ikut menjadi panorama yang tersaji di sini. Itulah misteri Danau Linau yang konon di dalamnya tersimpan harta karun. Cerita tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kebenarannya. Terlepas dari itu, Danau Linau hingga saat ini masih menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena pemandangan dan warna airnya yang indah.